Seiring perkembangan di zaman, teknologi mesin konstruksi semakin canggih Untuk memudahkan para pekerja dalam mengerjakan suatu hal konstruksi menjadi lebih efisien. Salah satunya seperti teknologi konstruksi jalan yang ada di luar negeri ini Daripada penasaran, simak beberapa teknologi mesin konstruksi yang super canggih Road Zipper Kemacetan di jalan raya memang sangat sulit ditangani Bahkan banyak di kota-kota di dunia ini yang tingkat kemacetan yang sangat tinggi Untuk mengurangi tingkat kemacetan, The Road Zipper adalah salah satu teknologi jalan yang bisa mengubah luas-ruas jalan dengan sangat cepat Mesin tersebut bisa memindahkan pembatas jalan ke arah jalan yang terlihat lebih kosong Agar bisa mengurangi kemacetan Mesin ini sangat berguna ketika volume kendaraan semakin tinggi. Top Mix Premiable Berbicara tentang banjir pasti tidak ada habisnya. Beberapa daerah di Indonesia sendiri sudah menjadi langganan banjir dari tahun ke tahun. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh penjuru dunia orang-orang berlomba-lomba mencari cara untuk menanggulangi banjir. Seperti inovasi yang satu ini ditawarkan oleh perusahaan Loverage Thermake. Perusahaan asal Inggris ini telah menciptakan aspal yang bisa menyerap air dengan sangat cepat. Produk dari Thermake ini diberi nama Top mix Premable. Inovasi tersebut adalah solusi jalan aspal yang bisa secara cepat mampu menyerap air yang menggenang di jalanan. Tidak tanggung-tanggung, aspal ini mampu menyerap air 1000 liter per menit. Hal ini dikarenakan adanya lapisan aspal berpori di bagian paling atas permukaannya. Memungkinkan air akan Terus mengalir ke bagian bawah dan di bagian paling bawahnya dibuat saluran drainase yang akan memastikan air terbuang ke saluran pembuangan. Tiger Stone menghasilkan jalan dari batu bata atau one block yang rapih dan tentunya tahan lama membutuhkan ketelitian dan cukup memakan waktu sehingga jika ada mesin yang dapat membantu maka akan menjadi lebih efisien seperti teknologi yang satu ini yaitu Tiger stone adalah alat yang dapat menyusun bata dengan cepat dan rapih mesin ini dapat menyusun dengan jarak hingga 400 meter persegi di mana jika dibandingkan dengan cara konvensional yang hanya mampu mencapai jarak 75 meter persegi Dan juga mesin ini menggunakan tenaga listrik yang tidak akan menimbulkan suara bising Mesin SAM Mesin SAM adalah robot yang didesain untuk menyusun pasang batu bata secara akurat Dan lebih cepat daripada manusia mesin ini dapat menyusun batu bata lebih cepat hingga 1200 per hari di jika dibandingkan dengan manusia hanya dapat menyusun 300 hingga 500 batu bata per hari. Hanglinger. Hanglinger adalah sebuah alat hidrolik yang digunakan untuk memasang paving. Pemasangan paving di Indonesia mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi tidak di luar negeri karena ada sebuah alat yang bisa memasang paving dalam beberapa vaping sekaligus dan langsung menekannya secara otomatis. Dengan adanya alat ini, pemasangan paving menjadi lebih efisien. Itulah beberapa mesin-mesin konstruksi super canggih yang mungkin jarang kalian ketahui. Nah, semoga dengan kalian menonton video ini bisa menambah pengetahuan baru. Terima kasih.